Okay. <laughs>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 bernyanyi di acara pernikahannya Kak Sahrul Gunawan, Buna Lesti menyanyi lagu Sekali Seumur Hidup dengan suaranya yang khas yang membuat merinding pendengarnya. Masya Allah, makin gak sabar juga menantikan penampilan seorang Lesti Kejora yang akan tampil di layar kaca, tepatnya di acara SCTV Music World 2023. Bismillah, persahabat ya. Buna Lesti Kejora bisa borong piala penghargaan, Insyaallah Bunda Lesi Kejora akan tampil di acara SCTV Music Award 2023 dan mendapat info juga bahwa Bunda Lesi Kejora untuk sementara persahabatnya unggul di tiga nominasi. Kita yakin Bunda Leslie akan membawa pulang tiga piala sekaligus di ajang SCTV Music Award. Begitu banyak persahabatnya para artis yang akan mengisi acara tersebut persahabat nanti tanggal 9 Mei. Hari Selasa mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di SCTV jangan sampai lupa Jangan sampai ketinggalan dicatat jadwalnya ya, persahabat ya Biar tentunya kalian selalu bisa menyaksikan dari awal penampilan seorang Lesti Kejora Kita simak juga informasi dari SCTV yang ya, mengenai tentunya host yang akan memandu acara SCTV Music World 2023 diantaranya persahabat ada A.R.Rafi Ahmad dan ada Ruben Onsu juga persahabat ya serta Ben Kasyafani yang akan tentunya memandu acara SCTV Music World 2023 di SCTV nanti kita berharap persahabat ya tentunya mudah Lesti memberikan kejutan bahagia buat kita semuanya untuk acaranya mudah-mudahan juga lancar dan pastinya, warga Konoha memang gak sabar banget menunggu penampilan dari Lesti. Berikutnya, kita lihat juga bersama di postingannya, Bunda Lesti semalam dengan Papa B, pengunggah potret kebersamaannya di acara pernikahannya Kak Sahrud, mendapat komentar dari dok Dokter Siska. Di situ, Dr. Siska mengatakan, "So sweet, nanti memberikan love hitam empat nih untuk postingannya, Bunles. Masya Les." begitu banyak tentunya dukungan support dan doa yang diberikan dari orang-orang baik orang yang tulus pastinya mensupport Les Family kita makin bangga dan pastinya makin bahagia sekali dengan idola kesayangan kita kemudian kita lihat juga di storynya Babaji ini baru saja Persahabat ya masih berada di kota Bandung terlihat Babaji lagi ngasih makan gajah nih Persahabat ya. Masya Allah, ini cedukan. sepertinya Leslar pun masih berada di Bandung ya saat ini. Kita lihat tuh ada Kak Sania juga yang ngasih makan gajah. Pokoknya happy terus untuk Leslar family. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan. Kemudian juga persahabat kita lihat di story-nya Bang Buril, 4 jam yang lalu mengunggah potret. Ini potret tim Leslar Entertainment yang dulu. Ada Karangga Syahid, Persabati ada De Prau. Kita di sini tentunya melihat ada sebuah kalimat yang ditulis oleh Bang Boril. Bismillah, selamat hari lahir Abang Awah, sehat selalu dan murah rezeki. Amin, doa terbaik pokoknya. Itu Persabati ya. Sini, salah satu mantan tim L.A. sedang berulang tahun. Doakan yang terbaik. Mudah-mudahan ya, silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Bersama Leslar, mudah-mudahan dengan siapapun, pertemanan Leslar kita support yang terbaik.